Bela Dunia telah memasuki matchday ketiga atau matchday terakhir di fase grup. Beberapa tim telah menyegel tempat untuk berlaga di babak 16 besar. Pertandingan malam tadi, Selasa 29 November 2022, menghasilkan 4 tim tambahan menyusul tiga tim sebelumnya yang telah lebih dulu lolos ke babak 16 besar. Tim mana sajakah itu? Ini dia ulasannya. Senegal Senegal berhasil melenggang ke babak 16 besar dalam perebutannya melawan Ekuador. Senegal dan Ekuador mempunyai kans yang sama untuk melaju ke babak 16 besar. Namun secara poin, sebenarnya Ekuador memiliki poin lebih banyak sehingga kans lolosnya lebih besar. Namun dalam pertandingan tersebut, gol dari Kalidou Koulibaly menjadi pembeda. Setelah skor sama kuat 1-1, Senegal pun lolos sebagai runner up grup dengan 6 poin. 2 poin lebih banyak dari Ekuador di posisi ketiga. Belanda di pertandingan penutup grup A, Belanda harus menghadapi hadangan dari sang tuan rumah, Qatar. Qatar tampil dengan ambisi menjaga harga diri sebagai juara Asia. Apalagi sebagai tuan rumah, Qatar tentu tak ingin terus-terusan dipermalukan di hadapan pendukung sendiri. Terlebih, mereka memiliki misi untuk membungkam ucapan pelatih Belanda yang menyebut bahwa mereka tak memiliki budaya sepak bola. Pada intinya, ini adalah pertandingan pembuktian bagi Qatar. Namun apalah daya, dua gol dari Belanda yang dicetak Cody Gakpo dan Frankie de Jong mengandaskan ambisi Qatar tersebut. Dan dengan hasil ini Belanda melenggang mulus ke babak 16 besar sebagai juara grup A. Inggris. Derby Britania tersaji kala Inggris harus berjumpa dengan Wales. Tak seperti di Euro 2020 tahun lalu, kali ini Inggris langsung menunjukkan kelasnya dengan menghajar Wales 3 gol tanpa balas. Masing-masing gol tersebut dicetak oleh Marcus Rashford pada menit ke-50 dan 68 serta gol dari Phil Foden. Di menit ke-51, Inggris pun melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup B. Di babak 16 besar nanti, Inggris akan berjumpa dengan Senegal sebagai runner-up grup A. Amerika Serikat Amerika secara mengejutkan melaju ke babak 16 besar setelah berhasil menumbangkan Iran di laga terakhir fase grup. Gol tunggal dari Christian Pulisic di menit ke-38 menyegel tempat mereka di babak 16 besar sebagai runner-up grup B. Dan di babak 16 besar nanti Amerika Serikat akan menghadapi Belanda yang tampil sebagai juara grup A. <San>